Munyah, munyah, munyah, mantap. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bama Putra. Oke okay, sahabat kuliner, kembali lagi di channel Bambang Esa guys Oke, okay, di kesempatan kali ini saya akan, apa? Biasa, kita akan mereview tempat wisata agro buah ya Yang berada di Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rangin Gimana keseruannya sahabat kuliner? Yang jelas pasti ada makan-makannya dong, iya, dong. Oke, okay, salam munyah, munyah, munyah, munyah, mantap Oke jadi untuk kesempatan kali ini saya collab sama salah satu media merangin eh uh, beliau mengajak saya alhamdulillah ya untuk mereview dan meresmikan acara ini ya gimana keseruannya jangan lupa ikutin channel ini ya guys jadi mohon maaf ini saya vlog sendirian karena kameramen kita, lagi nemenin istrinya lahiran ya guys ya, oke kita ucapkan selamat kepada kameramen Bama Isa Putra ya guys jadi mohon maaf ini kameranya saya bawa sendiri atau alias ngevlog ya oke di, di konten kali ini saya akan mengajak teman-teman e, menge salah satu wisata di Merangin ya, ini wisatanya sangat baru guys sangat baru, ya ini wisatanya bukan melainkan wisata alam maupun wisata Uh, air ya, agro wisata buah namanya. Oke, jadi gimana kesurannya? Ikuti channel ini ya, guys. Ya. Itu channel ini yang baru menemukan channel ini. silahkan like, comment, dan subscribe, guys. Guys, uh, ini alhamdulillah udah pada datang ya. Nah, ini ada mobil, itu ada mobil mobil yang baru datang. Ada pengunjungnya. Salah satu warga, langling ya, guys ya. Oke, okay, gimana keseruannya? Kita akan masuk ke dalam ya, guys. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, dan komen. Kami akan uh, memberikan informasi yang menarik di di Kabupaten Merangin dulu. Nanti insya Allah kita keluar Kabupaten Merangin. Gimana keseruannya? Informasi apakah itu? Seputar kuliner, wisata, dan masih banyak lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, okay, kita. Oke, okay, jadi guys, oke, okay, ini salah satu salah satu warga yang akan meresmikan yang akan datang buka bersama ini acaranya buka bersama guys buka bersama uh, peresmian ini ya uh, di taman agrowisata buah Firdaus ini gimana kesuranya yuk kita masuk ke dalam oke okay, guys inilah kondisi depannya pak ini kondisi depannya guys oke ini alamanya di desa langling ya desa langling tempatan bangku guys oke ini oke kita disambut dengan payung guys payung yang ada di atas payung-payung yang ada di atas ya oke ini berada di desa langling ya desa langling ya kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Oih, ah ini ini tempat lokasi nanti peresmiannya guys. Resmiannya. Oke kita lanjut lagi. Oke, nah ini tempatnya. Selamat datang di. Sisi pertanian permain merangin. Ini tempat ibadah ya. Oke ini. Ini salah satu media merangin ya. Halo bang, kau bang ya? Ya. bang? Ya. Acaranya kita buka bersama di tempat wisata baru. Tempat wisata baru yang ada di Desa Rangling. Jangan lupa, Ham plus +2 wisata ini akan dibuka untuk umum. Ajak Anda, ajak pasangan Anda, ajak anak-anak Anda untuk berkunjung ke sini. Tiket murah dan fasilitas sangat memuaskan. Lokasinya ada di Desa Rangling sekitar kalau dari simpang PTE itu sekitar 1 kilo kalau dari simpang itu sekitar 2 kilo, Jalan bagus, fasilitas bisa memanjakan mata. Jangan lupa Jangan lupa subscribe Bambang Esa Putra. ini nanti tempat untuk peresmiannya ya. Di sini nanti peresmiannya. Itu bapak-bapaknya udah udah pada Standby di sana Pada standby kita review dulu Ada apa di sini Oke okay. Di sini tempat, ada tempat itu ya Tempat santainya Itu ada tempat sate di atas Kayak sangkar burung gitu ya guys ya Oke okay. Dan ada apa lagi di sana guys Itu wah mantep nih guys ada, Itu ada semangka Oh snow Belum, belum Belum buka waktunya Buka belum Oke okay. Nah ini adalah satu kolam renangnya guys ini kolam renangnya bisa nanti Hamin berapa tadi kata abang itu Hamin setelah Lebaran ya mungkin nah, nanti bisa teman-teman bisa kesini bisa mencoba lah di sini ya itu ada tempat tempat lesehannya ada tempat kolam renangnya kita coba deketin. Oke okay guys ini tempat kolam renangnya ya Ini tempat ini kolam renang anak Entah kolam renang dewasa juga belum tahu Masalahnya kan pamfletnya belum dipasang ya guys Ini memang sangat barunian Ini itu tempat tempat uh, lesehan ya guys Lesehan tempat lesehan Tempat lesehan lagi Oke okay walasehannya guys. Kita keman lagi guys. Kita muter lagi yuk. Kita muter guys. Ah ini untuk untuk buka nanti ya guys. Untuk buka nanti. Pak. ini tempat ini ya, tempat lesehannya guys. Bisa dilihat ini tempat lesehan untuk mengajak apa? keluarga, anak-anak bisa di sini. Ketika anak-anak lagi renang, keluarganya bisa duduk santai di situ ya, di Tuh Guys, dan ini ada lagi tempat apa ini? Kolam, kolam pemancingan ya? Atau bukan? Gak tahu ini ada kolam apa ini? Kira-kira? Kolam? Sepertinya kolam pemancingan nih guys. Wah, oh, ada ikannya tuh tuh. tuh. Iya, ini berarti ini ada ikannya nih guys. Oke, okay, yang mau mancing silahkan merapat bawa kailnya di sini ya. Bapak uh, anaknya mandi, bapaknya mungkin mancing di sini bisa juga. Okay. Oke, nanti kita ini jalan lagi. Ini tempat tempat kulinernya guys. Uh, tempat ini tempat lesanya. Ini mungkin uh, kalau udah resmi bakalan ada makan makannya ini besok. Oke, okay. ini ada ada yang anti-anti guys. Oke, okay, ada yang anti, Ini kendi ya. Ini kayak sejenis kendi guys. Kendi yang tradisional banget nih Kendi-kendi itu. Dan di sini ada meja. Oke, okay, ada mejanya guys. Ini bakalan seru banget. Ini besok kalau udah resmi ya guys ya. Udah. Udah mulai dibuka Oke kita review lagi di sini Mata. Ini dari ibunya Sibuk. Oke Ini ibu ibunya pada menunggu ya Menunggu untuk buka bersama nanti Nah ini Ini ibu-ibu keluarga -ibu Langling ya masih simpang Limbur ibunya Jauh-jauh dari simpang Limbur guys ya ibu ibunya dari simpang Limbur ke Desa Langling guys Lumayan jauh itu Uh, hanya demi untuk meresmikan agrowisata buah ini ya oke okay. oke okay, kita lanjut lagi oke okay, kita lanjut lagi ada masnya sendirian mas <laughs> iya sendirian aja oke okay. ini, inilah tempat untuk itu ya tempat untuk bersantai atau bersandar oke okay, sambil menikmati ini kayaknya ini enceng gondok ada sih enceng gondok guys ya penceng pasti ini ada yukannya nih pasti bikinnya penceng ini baru ya guys uh, wisata ini wisata baru agro wisata buah ini baru dan baru diresmikan, akan diresmikan hari ini ya sore ini dengan diadakannya buka bersama oke mungkin kedepannya kalau misalnya udah udah selesai puasa atau mungkin ha, hamin Ya? setelah setelah lebaran pasti bakalan akan seru lagi nih masih setelahnya akan ditambah-lambah lagi Oke ikuti channel ini ya guys ya like comment dan subscribe Oke guys jadi ini saya menikmati LCH guys ya ini kebetulan kamera main saya nggak ada jadi ya nggak apa-apa sih kita nge sendirian woi tempatnya semuanya sejuk sih Uh, Samping-sampingnya masih hutan guys Hutan nggak bukan hutan melantara bukan ya Tapi kan hutan ini masih hutan itu ya Hutan karet gitu Hutan karet guys Tinggal, Ini di belakang saya ada pohon uh, kakao atau coklat Eh apa namanya kakao ya Kalau di teman-teman gimana kakao apa-apa itu -apa, Ya Kakak ini untuk lesehan enggak ini Lumayan enak sih nyaman jika mungkin teman-teman lagi butuh ketenangan mungkin, bisa di sini guys, butuh ketenangan ya, atau mungkin lagi pengap, lagi pengap masalah pekerjaan, atau mungkin masalah hati atau percintaan. Ini bakalan seru lagi ya, kalau misalnya sama pacar sih, kalau sama pacar atau sama pasangan akan lebih seru lagi. Oke, okay. jangan lupa yang baru menemukan channel ini, like, komen, dan subscribe. Oke, okay, jadi guys, uh, saya akan wawancara ya, salah satu pengunjung, setelah tuak pengunjungnya, tadi dengan Bapak siapa nanti, kita akan wawancara salah satu bapaknya. Oke, okay, ini dia. Oke okay, guys, uh, sekarang lagi, lagi dengan Bapak siapa nih? Pak, Pak, Pak Samari, Pak Samari. Coba Pak. Coba Pak. So Lampung nih. Lampung, Lampung kan, tak, Pak. Lampung merantau. Selatan, Pulau Lampung Selatan, Padang Cermin. Oh, Lampung Selatan. Nggih, okay, Padang Cermin. Okay, Subscribe Lampung Selatan mana sorenya ini. Ya, ada saudara nah. yang di sini nih. Lampung Selatan. Okay. Nah, Lampung Selatan, Padang Cermin. Okay. Acara apa nih, Pak? Acara bubar buka bersama peresmian taman buah lah. Taman buah tempat Pak Kirtaus. Okay. Alamatnya Desa Langling, Kota Bangku sebelah nama uh, desa Langling Cepatan Bangku hmm. Hmm. Oke okay guys, kita mulai makan guys. <SILENCIO> Oke. Okay. Bapaknya dari mana Pak? Dari Sungai Kapas. Wah, oh, dua ya? Ya. Oke okay guys, ini bapaknya dari Sungai Kapas. Berapa kilo Pak? Jaraknya dari Sungai Kapas berapa? Sungai Kapas lima kilo. 5 kilo datang ke sini. Ya. Itu sama dan merah ya kan? Merah kan? Beres lian wisata, buah ada banyak kesempatannya pak bisa semakin maju semakin bertambah buah buahnya mudah mudahan langgeng oke okay. okay, salam kuliner guys salam kuliner pak punya punya munyah mantap oke okay, guys kita makan lampuyan gan lampu, Yan. Oi, oi. Yan. Ay, lampu. lampu. En! Mati lah. tahu. Oke, alhamdulillah uh, kita udah gitu ya. Udah buka bersama guys untuk wilayah Merangin dan sekitarnya. Alung, Ini buka. Oh, ya. Bos. Belum lebaran. <tuk berdara, ini, ini butuh, loh, Iyo, tenang, nih, ya lebaran tenang, orang ada yang ngomong, Bidu, nah, enak. Aku, ayo, apa, kan, nah. ketinggalan, oh, sepukur Aku mantap. mantap.